MACD, bagaimana cara kerja indikatornya? Indikator MACD digunakan untuk menentukan tren saat ini, kekuatannya, dan kemungkinan pembalikannya. Indikator ini terdiri dari garis MACD, garis sinyal, dan grafik batang. Garis MACD menunjukkan perbedaan antara dua moving average EMA dengan periode berbeda. Ketika garis MACD melintasi garis nol, ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya saat ini. Semakin besar perbedaan antara dua Moving Average, semakin jauh garis MACD dari garis 0. Garis sinyal adalah garis MACD yang dihaluskan. Secara default, nilai rata-rata dari 9 periode sebelumnya digunakan untuk penghitungan. Garis sinyal bertindak sebagai Moving Average lambat yang dilintasi oleh MACD cepat. Grafik batang menampilkan jarak antara garis sinyal dan garis MACD. Ini mengubah polaritasnya relatif terhadap garis 0, tergantung pada arah pergerakan harga. Jika harga naik, grafik batang berada di atas garis dasar. Jika turun, diagram batang berada di bawahnya. Anda dapat mengubah pengaturan indikator untuk mengatur periode MACD dan rata-rata pergerakan garis sinyal yang diukur dalam jumlah lilin. Ketika garis sinyal memotong garis MACD ke arah atas, ini menunjukkan kemungkinan kenaikan harga. Sebaliknya, ketika garis sinyal memotong garis MACD ke arah bawah, ini menunjukkan kemungkinan penurunan harga. Keuntungan utama indikator MACD adalah efisiensi dan kesederhanaannya. Semoga trading Anda sukses.